Jadi kita sebelumnya kan tentang pengurusan jenazah ya yeah. e, mana kalau kita mengaitkannya bahwasanya e, di dalam kehidupan kita kita Bahasanya kita itu manusia Kenapa manusia kita selalu membutuhkan orang lain Sampai akhir hayat pun Kita masih butuhkan orang lain Buktinya dalam pengurusan jenazah kita butuh orang yang memandikan kita ya. Butuh orang yang mensalati kita, butuh orang yang membutuhkan kita. Di situ kita bisa lihat bahwasanya kita itu makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi, hubungan antara sesama manusia itu harus dijaga. Supaya selalu tercipta uh, harmonis. Ya. Jadi, selain hubungan kita ke uh, Alhamdulillah banyak kita jaga juga tentang bunganya tidak sama mungkin. Seperti itu ya. Um, jadi um, jual beli apa yang terlintas di benak kalian itu tentang jual beli. Ini ada saja. Saya tanya. Jual beli. Angkat tangan. punya materi jual beli, hmm, tapi sebelumnya ada yang tahu apa itu jual beli? Bicaranya kita, kita, kita, ya. Jadi jual beli adalah bukan mengubah barang, ya bisa. E, jadi jual beli itu pertukarannya e, kita membeli untuk memindahkan hak pemilikannya Jadi awalnya kita punya, tapi karena aku beli Makanya jadi punya aku ya. Jadi tinggal pemerintah. Oke, okay. di dalam jual beli apa-apa yang harus ada atau rukun jual beli? Siapa yang harus ada di dalam uh, Pembelajarannya ibu Pada materi ini Kita itu Setelah menyimak video, video Pembelajar Simak materinya Yang ibu sajikan di atas antara apa perkataan si penjual yang kaburnya itu perkataannya si pembeli, saya menjawab lagi dengan hal ini, saya pembeli namanya yang kabur, bagaimana syaratnya penjual dan pembeli otomatis dia tidak apa namanya tidak dalam keadaan paksa, sih dia uh, sudah dewasa dan barang yang barang belikan itu hak miliknya sendiri seperti itu. Terus bagaimana uh, syarat barangnya? Kalau syarat barangnya itu artinya uh, barang yang dijual itu bukan barang yang haram ya? Uh. Uh, itu salah satu syarat barang yang dijual. Uh, dia milik sebelumnya si penjual. Jadi jangan menjual barangnya orang. Yang dijual itu yang betul-betul kita punya. Oke? Okay? Ya. Yes. Jadi dari itu ya. Terus ada riba. Apa itu riba? Riba yaitu kelebihan dari harga ya. Jadi e, berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 29 bahwasanya jual boli, jual beli diperbolehkan. Sini riba tidak Oke Sudah Jadi sampai di situ Sekarang Ibu eh, Mau membagikan eh, Tiga skenario Karena kita menggunakan playing ya, Jadi Ibu eh, Sudah membuat skenario kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya jadi Ibu sudah membuat skenario Silahkan Silakan, ditentukan siapa yang akan berperan jadi pembeli. yeah Jangan Kami dari kelompok 1 ingin memperjual dari Dan saya sebagai penjual Dan saya sebagai penjual. Oke, silahkan berposisi Untuk hmm. apa, Untuk kan? Si Oleh Tuhan Menurut pendapat kami, jual beli online diperbolehkan selama rukun dan syaratnya jelas. Barangnya yang dijual sesuai dengan gambar yang dipesan. Bagaimana bisa diterima? Oke Jadi begitu ya, jual beli online itu diperbolehkan ketika syarat dan rukunnya jelas. Jadi apa yang kita serahkan di uh, media sosialnya kita yang dijadikan sebagai tempat menjual Itu persis atau sama dengan barang yang akan kita kirimkan ke pembering ya, Yang salah, yang tidak diperbolehkan ke kita Kita pasang barangnya bagus, bagus, dengan gambar yang bagus, dengan kualitas yang bagus man. Lagi yeah, sama. So